Haji Malih, yang dikenal sebagai Malih Tongtong. Lahir di Jakarta tanggal 12 April tahun 1948. Dia adalah seorang pelawak, pemain film dan sinetron. Sebelum menjadi artis, dia pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Mengawali karir sebagai pemain topeng, sebuah kesenian dari Betawi. Kemudian pada tahun 1978, dia ikut berperan dalam film Ronda Macan Betawi, yang dibintangi oleh Diki Zulkarnain. Dalam setiap penampilannya, dia selalu ditemani rekan duetnya yaitu Haji Bolot.